Dalam satu seminar ahli sunnah wal jamaah Ini bin sejarah Kenapa tahu-tahu kita ini merasa sunni Dan setelah merasa sunni seakan-akan kita ini paling benar Atau yang di luar sunni adalah salah Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad Istilah Islam populer itu mulai Nabi Muhammad Meskipun secara sejarah istilah itu dimulai Nabi Ibrahim Ini mulai populer itu era Nabi Muhammad Kemudian Nabi Muhammad itu sebagian riwayat hanya menghentikan ketika banyak firqoh itu yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi ditanya wa ma dalik? atau man hum dalik ya Rasulullah jawab Nabi ma ana alihi ma ya satu kelompok yang ikuti perilaku saya dan perilaku para sahabat saya. Tapi ya Dawuh begini itu kan nggak jelas artinya nggak jelas itu ya Sohabat yang mana? Wong sahabat tu nek era Abu Bakar anute gampang era Karwan wong anane mau Pak Abu Bakar. Era Umar enak anut era karuhan jenenge anane mau Pak Umar tok. Era Utsman jek enak. Bareng era Ali sahabat sing ndi. Um, Sayyidina Ali bentrok ame Muawiyah nek anut sing ndi. kelompok Ali sahabat sing bener Ali jare kelompok Muawiyah Muah. Ke anut sing ndi. Ke anut Ali kudu bua Muawiyah anut Muawiyah kudu bua Ali harap P tiga Kiai ini ku nak PKNO ku, ku tu buat salah sih sih tau. Lain nak Kiai PKNO beda tu uang ku dah nut Kiai Sampun bahkanut Kiai tapi bukan jenengan tepaan Kiai Kuloh P tiga. Ah gua sempit tiga yang ngonu uang ku dah nut Kiai Sampun bahkanut Kiai tapi bukan jenengan tepaan Kiai Kuloh PKN. Bukan tu. Lah podo era Sahabat geng oten. Aku sih anut Sahabat tepaan sing tak nut Sayidina Ali. Jadi pengikut Muawiyah aku ya nut Sahabat cuma sing tak nut Muawiyah. Barat tadi jempol, bulatan berun. Nah semenjak Ekues bulat-buletan. Laning dinggon angker sejarah Ekues bulat. Wong sok suci itu paling bahaya dalam sejarah. Melingelingi santri sing husuk-husuk. Mulane, buatan niki sejarah. Mulane gae memun gae ngalim roto-roto gedeng santri husuk dalam hal sejarah. Akhirnya orno kelompok sing sok husuk. Jadi kumah tukaran yang mau partai mau kelompok kelompokan merasa bener Dewi, sih disempet kelompok kua kua aris uang kua aris udara dosa gede umur tak saking khusui orang loh dosa cilik kabeh dosa u gede bego dosa u bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu Wataala u sentak khusus wong kua orang loh wong khusus dalam sejarah kaya wong kua kua tapi saking khusui itu ya akibat aliyu darani salah mau awi aliyu darani salah ya kok orang saya itu pkp darah ini salah, pknu darah ini salah, edmu darah ini salah, muhammadiyah darah ini salah dia ini mau klunak-klunak di kamar atau di madrasa, dia tahu mulai ngaji paham ya? dia tahu dari, -dari umat, um, mau bertuntang pertun, itu khawatir, jadi apa? khawatir saya elek-elek di partai, itu sering duit paguyuban, menggurutuk istighosa, menggurut sekolah, saya elek-elek par, partai saya leleh or mas usering gerak nomasa nganggo kebaikan, tapi sak soleh soleh uang dewi an paling klu na kluu, no, calek nge kan game atri asal dewi, nara nge proposal nih, no, so. nara ngono nge dunianin padahal betale dunianin sapi kuruwen, teh, iku ku gopoh dasy ni cukup, gopoh dasy ni toq batu nopo, cukup, wai sa uang soleh paling apik sa dunyong tu punyali niat game pecit lu, ndetek nopo dali si tapa kri toq arah cukup ada nah, yang rapati sholah lewat partai, proposal sana-sini menjadi mewah ada duit subhat, ada haram ada bang, ada hijau akhirnya Wong kawarit tidak ada satu kelompok notarai, ali, yang mengalami dari alih yang mengalami dari muah iya mengalami dari alih iya, akhirnya mati dipatahkan sampai sekarang para teroris, para pembunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama keparteian anti sama golok Merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi, bom bunuh, dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang, memang gampang, tapi murid, ya. Sebab itu, semenjak itu, sudah ulama-ulama itu tidak seneng sama orang yang merasa sok suci sendiri. Benar, loh, saya sering ditanya, 'Gus, sampean tuh kan tidak berpartai.' Terus, kalau organisasi di Indonesia yang kamu ikuti apa? Tak jawab, asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas. Saya hanya ada di antara dua itu, asal mayoritas masih mayor. Ritas Soal aku tidak pengurus memang tidak pengurus Tapi saya milih diantara NU atau Muhammadiyah Asal masih mayo Ritas Secara organisasi Bahwa per detail perilaku kita Karena kita punya ilmu Ya mungkin kita punya kekhasan-kekhasan Sesuai kapasitas masing Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah Karena ya Nabi sering pesan Wahirul muslimin Waman sadda sadda Nar alik umbil jama'ah Waman benar kamu harus ikut kelompok mayoritas kamu nggak boleh hidup sendiri sendiri Finnar yang merasa benar sendiri masuk neraka ya karena itu tadi ada madrasah karena dibikin kelompok NU NO. nanti ada sekolahan modern yang menjadi izatil Islam muslimin melawan wong Kristen atau orang fasik ya sekolahnya Muhammadiyah Gerona madrasah ono turutan ana latar penceng jasane wong NU ono sekolahan bersaing ngembek non muslim Muhammad Muhammadiyah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 <tuh> bodo bodo kita. Saya tuh pernah melihat di metro ini cerita intelektual. Pernah lihat di metro wawancaranya ketua jamaah nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok, diping Dalam sejarah sama takok ahli hadis memang Nabi Syidin Omar Bakar tuh rambutnya apa di? Di apa itu disemir. Terus mereka kalau sholat Isya itu akhir katanya Nabi kalau sholat Isya sulul sel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 yaitu bil hikmati wal ma'idhotil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode madaniyah sehingga kemungkaran harus dilah, dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode madaniyah. Lah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru kajeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Terus kemudian lagi cerita malik ahli sunnah. Kemudian sejarah memanjang sausi ali bim awiyah keyok, syidina ali keyok, diputro sayyid hussein. Sayyid hussein kon ngakoni pemerintahane yazid tengsam. Sayyid hussein buatan korsel. Idan al mautu kairundi. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai tengkar. Bala. Bones. Ketika dibantai di karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong islam sebagai model tipikal sunni tetap melalui Yazid tipikal Sunni, bukan Sunni tipikal Sunni, artinya melalui Yazid wajah, rawsah dituntut dendam malah rawsah bahari akhirnya tidak ada dendam kelompok Siah iku apa-apaan? putusnya Nabi Kapunda, kalau dingin-dingin saja kemudian revolusi, akhirnya revolusi akhirnya kelompok Siah, tidak bisa manggih karena kelompok Siah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Siah mengacu 10 Muharram di tanggal Kapututi Sayyid Busen dan revolusi si selalu mengacu kebangkitan Sayyid Busen. Nah, ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena semacam macem semuanya, kayak semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, sejarah, sampai lahirnya sejarah intelektual.